Ambil, ambil, ambil ya. Ambil record, dan lupa. Gampang itu, Mang. Iya. Dia enggak pakai, dia enggak pakai, dia enggak pakai bantuan. Gitu, dia parah, lima anjing support lagi, <tuk> support itu cok, sakit banget. Saya ngestot sakit banget, tapi kalo loadingnya lama gitu ya, bang? Ya, gue cepet. Udah tau tadi malam kan sampai ke Galaxy ini, gara-gara drop ini lah, jaringan. Oh. Aduh, ini sih uh, Si kucing diserang mulu no, karena beda elemen sendiri Salah ya, harusnya diganti dulu ya masuk elemen ini Betul Ini tuh, seperti elemen Gue kayak emosi sama mama Nanti ditatain tangan gue banget Bukan guru bau Ya udah, gue mah terima maksudnya Oh ini bosnya. Ya? Main apaan? Ya, apaan? Gak Gua Gue mau neruwaranin goblok gue main ini game. Terlalu paytung. Iya oh, buat seru Udah-udah ini kan udah. Gue gue gue abis. Berapa puluh juta dulu anjing. Mau buat nge-gacha yang gua mau anjing. Ini ini gua pensi. Ya, yeah. biasa. langsung gua jual. Oh, tapi surplus kali untung ya. Oh, enggak lah. Gua habis skidar kayaknya 5 pop 60 juta gitu. Gua terakhir jual karakternya itu cuma 25 juta. Eh. Jadi lu nge-gacha belum tentu dapat yang bagus, Mang kurang oh, iya. akal iya, iya. itu kayak mm. lu gaca waifu anjing <laughs> <Ayo>. <laughs> tapi kalau misalnya tangannya hoki sih hoki aja mah serius kalau hoki hoki iya, iya. Uh -oh, memang pokoknya yang bagus yang petir sama yang api air kurang bagus air itu defense emm uh -huh. oh, empat tuh lah deh like ender tuh bagus tapi mahal Udah, lagi nih, dapet. iya mahal banget Gua liat youtuber tuh sampai 50 juta lebih dibuat lil lnd score doang ya kaya gak dapet apa apa mungkin? <tuh> <bangun>. tidak <tuh> apa? sedih banget. yang anon ya? enggak warf anjing biasa ritual kayak gitu <tuh> mah yang yang itu dong yang kuning tuh. oh enggak ini ini soalnya <tuh> mama itu kat mamang itu im kata. yang itu im yang biru cuman bagus buat awal doang tapi kalau buat pvp <tuh> ya lemah <tuh> banget. memang Wah, gue sampe dibilangin temen gue, udah lo gausah main, anjing, Mainnya terlalu gila. <laughs> yang yang, gol yang, go yang golem jelek, emang. Iya, iya. Jelek. Apalagi lu, gue tau banget kalau gachanya kalo gak dapet, udah. sange. Ah, dia mah emang. Ini, uh, ini wins <laughs> kurang bagus juga. Udah, udah boleh, udah boleh, boleh. Oh, namanya ada namanya Musikan. Eh, gua enggak pernah lihat yang ini. Ini baru ya? Baru, Bang. Ya, baru gua. Martial kan? Arts. Dulu gua main belum ada Martial Arts. Iya, masih jam zaman-zamannya Warbear masih OP banget ya gua batu ya? Mas iya Warbear masih OP. Hmm. Griffon juga oke okay, sih. Griffon ada dua tuh, berarti sama yang merah. Itu itu support sampai end game tuh, Mang, masih bisa kepake tuh. Iya. Yeah kokusin api sekarang guys ini buat nge-heal sampe apa ambil ke ah seringgal Enggak apa-apa, emang Buat ini buat eh uh, oh, enggak? Nambahin skill. Oh, skill. bisa ya? Kita coba ya. Yang kayak tadi, nempah apa tinggal di up di apa upgrade? Eh power up ya. Oh iya, power up. Tambahin skill. Oke. Okay. Nah, Jadi itu kan apa tuh skill, skill up tuh, ya. Yeah. Yeah. Oke. Okay. Terus lalu? Dipakai aja ya. Lalu. Kan gitu doang ya. Udah lu record belum ini gacanya? Udah, dari tadi juga udah Nanti gua dapat bintang 4 doang 2 anjing udah reroll Lu... <laughs> emang apa <-mang>? emang busuk emangnya? <tutuh> Mau... Mau... Mg gimana? Ayo... ih e <tutuh> ngirim Reaper nih lu tau gak kok? Sekarang udah ada awaken ketiganya loh gua ini pakai ya, ke ini guna ini guna A banget sekarang Heeh. Ini uh. pakai glamour bisa sampai ini uh, Jayen cuma Jayen level 12 tuh kan 10 skor kan 12. Heeh. Uh, cuma iya, kan 10 detik. Cuma kan. 10 detik guys. Ini apaan mumi? nggak pernah lihat Enggak guna. Baru gak guna. juga gua. Enggak guna. Nah, ini Anak tapi itu namanya jalan sampai sekarang gua kok. Bosan ndak lihatnya itu doang. Iya ternamain tapi sempat tapi banyak hirannya ter berubah terlalu terlalu pituin. <sus> iya sih memang. Tapi tetap aja, tapi enggak ada yang orang hoki sumur hidup kayak. Enggak ya, lah <laughs> Namanya red random. Tahu oh, is kurang. Tahu. Oh. <sus> lama banget pemain ini. Lamaun cepet-cepet emang panggil Zeus sama tahu ini dekat si Edwin ini <SILENCIO> Wajib petir kami misalnya mau dapetin bintang lima empat sama lima ya petir ya? Udah mang lu bau-bau aja mah Oh <SILENCIO> bau-bau aja mah putana. <SILENCIO> Sabar sebanyak lah Nah 10 slot itu puluh ribu ya Oke okay. nah. nah. Kau tidur dulu dah Tungguin lah Sari, Lu, lu, lu mau ngeliatin sampai dapet nih kok <laughs> malas ini, ini. Nah, bosan nah. liat ini. Ini udah kayak raguna naeng ini, ini lagi nge-challenge mamang nih, bener-bener wangi -bener gak soalnya ngatain orang mulu tadi nih iya, ini ngatain orang mulu liat hmm. tadi pak <laughs> itu apa? zpcus, gak pernah lihat gua gak, gak guna, itu. Oh, guna. itu itu guna nih buat pushin tuh, pushin info lo klik mah pushin info, oh, di ini, bawah monster -in info tuh buat -in. nah, tuh. oh buat digabung iya oh, yeah, buat digabung itu yang apa yang kepalanya ada birunya itu dulu, gue punya tuh. Uh -uh. Bukan itu tuh, tuh yang yang di kiri. Di kiri. Ya. Oh, samurai. Oh, bukan samurai. Oh, samurai. Inferno samurai. Oh, samurai. Itu ya, ya itu, bagi itu, bagi itu, bagi mang, dia, itu, bagi mang, bagi itu, bagi mang, bagi. Yeah, yang itu, mang, yang itu, mang, yang mana sih? Oh, yang ini yang yang itu, ya, ya udah jadi, oh, yang udah jadi, yang udah jadi, ini yang atas, yang atas, yang atas, yang atas, yang sih okay. Yang susah oh, itu buat, buat nyari yang burung yang biru itu anjing Gua ga pernah dapet anjing, susah banget Itu it, it, it, it, yang terakhir gua susah banget <gulihat> <tai> Tadi, tapi, tapi di BOD, di BOD lu sampai lima 50 juga ga sih? Lebih ya? sampai lebih ya 50 di BOD ya? Kuratus lebih <meng penginch Juliet> Bisa gua di kapal pesiar itu mah Parah ga ya, <laughs> Mana wong petir emang busuk kan? iya pasti nah. ada yang bawa sial Cukup kan? masuk aja man. Gak. Mitos, Gak, ya, mang Udah Udah Mitos bang Mitos Gua mas pam anjing Spam sama aja ini ngepalih <laughs> Ah Ya yeah. Tayo Islam hmm. Nah ini dapet juga top-top mentaro -top. gitu lu <laughs> Eh yeah. Oh, ya, yang, yang kucing hey. anginnya, emang Mantan, woi, tapi tetepnya, tapi tetepnya, tapi tetepnya, tapi tetepnya. Master tetepnya, tapi tetepnya. Tapi tetepnya, tapi ya Tapi tetepnya, ya. ya, ini tetepnya. Tapi tetepnya, tapi tetepnya. Tapi tetepnya, tapi tetepnya. Tapi tetepnya, tapi tetepnya. Nah, itu gede banget gros. Itu skillnya apa? Nah, heal dia hiter tapi bisa ngeheal juga. Jadi dia enggak status enggak status live heal ya. Hmm. Enggak hmm. bisa live heal dia. Ya. Wah, mana ini? Eh, tagabon, Mang. Evolusi. Tagabon Taga Taga Taga kurang. Eh, enggak nih, enggak ada evolusi. Anu, hey. mungkin udah dua puluh sekali Iya, lebih udah dua puluh. udah satu dua tiga, mah. Dua tambahin lagi, mah. Heeh, satu dua Ini itu bagusnya, pingwin hijau, pingwin hijau ya? Sama kayak, kalau bintang limanya tuh sama kayak sama kayak naga hijau. Jamnya deh. Waduh, belum dapet. Ini apa ini? Aduh, mau DM lagi. Mau ungkap tuh angka master nih, Bu. Ratna ya? Ungkap. Nah, ini mau, mau. Kemarin. <laughs> <laughs> <Sembilan>. <laughs> ya, ya. Lu, lu sih bau banget mang bauan yang sebelah lu tuh udah <laughs> man cuma 123 bang satu dua tiga gak ke channel satu mang iya coba deh coba Sebelan. deh coba aja kali aja lu mah channel channel haram semua 69 sembilan gua cender guys Nantup banget udah Eh, tunggu lah. Jumlah. Oh, nanti kaget. 17 lagi besok. Itu tuh. 17 tuh, tujuh belas, tujuh belas lagi. Win tenang aja. Iya, iya, iya, pembuktian, <laughs> pembuktian. <laughs> mama gak rela Kalau hoki bekas cebok mah susah guys <laughs> <laughs> Iya, iya. Aduh, barber lagi banyak aja harus ada juga bisa lihat lah itu dan toh tadi dapat jadi kebun lama-lama jadi kebun binatang ini lama Marah ih scroll empat Ganti ganti dah Apa gantilah channel kojo aja channel kojo yang Apa eh dapat bintang sih? Apa sih? Apa Apa sih? Apa sih? tadi dapat Apa dapat bintang sih? dia Apa sih? Apa Apa nih obuk oh, sih? baru dia totem namanya bagus yes, sih? sih? Apa sih? ini ini Ah jelek, dua puluh lima. ini. awal itu, ini sisanya. Suction dong. Kasmar. Belagi. Ya, ya. Belagi. Lo bakal ba punya banyak monster nanti. Ya, LA lagi, pening. tapi kuning. Ini bagus, ini bagus, ini bagus. Lo oh, nggak bagus, cuma yang hitam tuh. Nah. Man, nah, ini petir, petir cu. Apa nih? Apa nih? Apa nih? Epikion. Empat tuh. Wah, bagus, bagus sih, Mang. mang. Bagus, bagus, Membrang, bagus. bagus, pembrang, bagus. Pembrang, bagus. Membrang, g -g -g. Lu kan punya ininya, Mang. Punya kostumnya tadi, Mang. Oh, itu yang gratisannya itu kostumnya ya. Ah, nah, nah. Nah, itu dipakai ke dia. Siap, Lu cari siap, pasangannya siap, satu lagi, Mang, yang cakramnya, Mang. Cakramnya memang ada ya. Waduh. Udah aja. Close aja, close aja. lumayan lah kita di tempatnya bagus nih, tuh. Petir lah ya. oh, petir lagi. petir lagi, Cuk. Mati lagi. Nih empat. <laughs> yeah. oh, bintang empat. Iya, gua udah empat. Ini hero baru nih. Itu bagus. Nah. Ini bagus anjing. Rune hamper ini bagus anjing. Normal. Nah, gua dapat bintang 5-nya itu langsung evolusi. Wih, mati lagi. Apaan sih anjing? Asik nih. Nih empat. Di tempatnya bagus. Makan kentang. Ya kepak anjing. Telak anjing. Santai. maaf Lumayan, ya lumayan. Gue punya ada no beach, <laughs> bukan <laughs> banget Nanti gue kumpulin gak, lagi, gak, nah. Ini bang, seratus ya. Langsung, ya. belum Bang. Iya, iya. Kadang bagus, sih, Mang. Mau bagus, gak, Mang? Oh iya dong, Ini lumayan, um. <laughs> Huh. Biar oke okay lah, bagus, bagus, bagus. ya, ada tiga, numpang lewat doang tadi mau? Ya, eh. Next time kita coba lagi. game ini tuh mirip kayak monster Hunter. ya keseruannya cuma gacha-gacha aja sih menurut gua kalau gameplaynya sama aja biasa uh, gua lebih suka kayak gameplay grandia ini kurang barnya, jadi harusnya ada nah susah ya dapat bintang 5 ya Gue pun cuma dapat satu dari 75 scroll guys jadi nanti kita mabar bareng aja ya sambil live streaming lah biar enggak boring karena di konten pun gue baru main ini pasti masih cacat jauh banget sama kalian yang udah main lebih dulu. Uh, Oke okay, keseruannya udah dapet Gak bau-bau amat cat gue baru bikin sehari. Tony Magician juga bagus nih gue suka gue rawatin nama si Tatemis. Tatemis ini dia bisa heal buff semua teman temennya juga terus nyerang juga nyerangnya sakit ini bisa di stuck ya. Jadi ngajar monster yang normal aja di levelannya dia masih 20-an udah bisa mukul setengahnya darah bosnya ya kebenaran ini dapat pataran oh, yang bintang 4 gua pasang aja Sesetnya biar lebih gigil lagi sama kritikal ya ini kritikal 12 tuh Oke okay, makasih udah nonton sampai jumpa lagi dadah babai bro